Falling in the morning sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way Thoughts dropping out of human aid Grasping into a life Life is happy but it's so must merely make this shine Savannah right I'm coming home right Savannah Will be alone Savannah right The beauty of the world Savannah Bang, ini tadi kan banyak menu yang disediakan, kenapa sih kok sampai memilih madir? Soalnya madir di sini yang paling terkenal, mm -hmm. salah satu yang warnanya paling besar. Sering ke sini? Ya lumayan sih, Cuman kalau biasanya itu makan di rumah teman saya gitu, mm -hmm. kan kebetulan yang punya ini juga saya sekolah. Kalau madirnya gimana tadi, rasanya? kerennya, gurih atau gimana? Gurih sekali, dan asin gitu, pas banget pas banget ya, juga ya? Number 3 menu water spesial di Kabupaten Mojokerto yang menurut informasinya kuliner di sini sangat enak. Terus juga biaya juga ringan untuk di kalangan menengah Rasanya tadi gimana mas? Untuk rasa, untuk pedas eh, cocok. Untuk ikannya fresh, jadi eh, semacam ikan yang baru diambil pagi langsung dimasak siang hari memang beda dengan teman-teman yang lain jadi mulai dari rasa pedas, sangat cocok untuk lidah-lidah para puteri.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 Shine through If you believe it's true Maybe won't you let the light Shine through For you For mm -hmm. you For For you, you, you, you, you, you, you, you. tapi ikan pan bermacam-macam itu lho mas. orang berdatangan ke sini dah jualan wader takut. yang mencirikan kalau ini khas kuliner majapahit apa sih bu? itu seperti apa? Aku, saya, kayak itu ikan yang kecil-kecil itu -kecil, kan ikan, ikan wader itu loh mas. dan itu kan dari sungai. kalau orang sini ibu mesti orang desa-desa itu kalau ngambil ikan mesti ikan wader. jadi khasnya orang terumbulan sini sama orang majapahit makannya ikan sudah berapa lama itu, mas? kira-kira dari 92 dua itu. 92? iya, anak saya masih kecil. bu dalam sehari bisa menghabiskan berapa kuintal itu? itu? tidak tentu. lihat hmm. petaninya saja, petaninya saya ambil ikan 25, kira-kira biasanya sampai 30 kilo. Hmm. tapi kan yang ikan yang lain kan banyak, ada yang ada belut gitu di sini. Bu, ini kan banyak menu yang disediakan. Ya. Terus pelanggan itu, gimana Bu? Kalau memilihnya, memilih menu yang apa? Wadah sawah belut Wadis sama apa? udang goreng. Itu uh, dari mereka apa yang disampaikan? Bu? gimana? Mungkin belut itu kan jarang. Kalau tidak ada di sawah yang lain kan tidak ada. Gitu. Kan kalau di pasar kan jarang ada belut. Ini ada berapa karyawan Bu? Ya tentu kok elek rame ya. Ya banyak laris sepi ya. Sedikit. Berapa rata-rata ya, Berapa karyawan yang 6. masuk? 6 ngaminya. Setiap tadinya berapa nasi atau berapa kilo berapa nasi. porsi, porsi? Saya tidak tahu Mas, oleh pendatang ya kadang rame kadang sepi gitu ya. Heeh, nah, paling rata-ratanya atas rata-ratanya berapa? 20 kilo 25. Untuk wadernya? Wadernya kira-kira dapatnya petani banyak, 30 kilo 25 kg, kadang itu ya 5 kilo soalnya oh, nggak dapat dari dapet. sungai. Iya. Loh, gimana Bu, kalau untuk memenuhi kebutuhan wadernya Bukal? setiap hari dapat atau gimana? Kadang ya dapat, kadang ganda, kan banyak ikan yang lain, tapi orang-orang mesti cari wadernya sama bulu. Gitu oh, ya. Omsetnya berapa besar ini, setiap hari, dalam satu harinya, kira-kira, apa perbulannya, kira-kira aja? Kira-kira dua setengah, tiga setengah, tiga, enggak, maksudnya enggak per hari oh. mas, hmm. kayak itu, kayak kapan hari itu, pas ada corona, kapan hari itu, hmm. satu harinya dapat 600-700, gitu ya, enggak, jadi enggak pasti, bu, ya? iya, hmm. mulai rame, kayak eh, itu loh, habis di sini kan sudah tidak ada kapan hari pandemi itu loh, mas.